Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya Ketika kita mengirimkan sebuah foto di whatsapp dan menyembunyikan sebuah objek ataupun gambar lainnya Maka biasanya yang digunakan adalah coretan seperti ini ya Baik itu untuk muka orang ataupun misalnya tulisan lain Nah sebenarnya sah-sah aja yang ada masalah, cuman kelihatannya kurang rapih Ada juga yang menutupnya dengan emoticon seperti ini Nah yang lebih bagus lagi menurut saya menggunakan blur Nah, bisa dilihat, untuk wajah orang di sini di blur ya. Jadi, walaupun mukanya kelihatan, tetapi tidak jelas. Nah, untuk bisa membuat seperti ini, pada WhatsApp sendiri sebenarnya sudah menyediakan fiturnya ya. Ya, langsung saja silahkan simak videonya. Untuk contoh, misalnya di sini saya akan membuat sebuah status dengan menggunakan foto. Tetapi saya akan menyembunyikan foto di sebelah saya ini ya. Maka, untuk melakukannya, pertama kita klik ikon pensil yang ada di sebelah kanan untuk mengedit. Nah, biasanya di sini kita menggunakan coretan ya, tetapi pada aplikasi WhatsApp terbaru sudah tersedia untuk coretan yang membuat menjadi blur. Kita klik saja di sini, kemudian tinggal kita coret objek yang akan disamarkan. Misalnya muka ini disamarkan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi mukanya tetap kelihatan, tetapi menjadi samar. Oke, seperti ini. Dan jika sudah, langsung saja tinggal kita kirimkan. Oke, okay, sudah selesai dan gambar terlihat lebih rapih ya. Tidak ada coretan seperti emoticon ataupun coretan seperti pensil. Oke okay, teman-teman, itu dia trik singkat pada kesempatan kali ini yang saya bagikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.